salam dan bahagia sekarang coba teman-teman melakukan latihan dengan data-data sebagai berikut sudut puncak prisma 60 derajat dengan indeks bias prisma akar 2 jika diletakkan di dalam air berapakah deviasi minimum yang dialami oleh prisma persamaan utama yang kita gunakan sin DM ditambah beta dibagi 2 sama dengan N2 per1 dikali sin beta per2 DM-nya kita belum tahu sudut puncaknya sudah ada dan indeks bias Prismakar2 dibagi 4/3 sin 60/2 akar 2 itu 1,4 dibagi 1,3 kalikan sin 30 sin deviasi minimum tambah 60 derajat per 2 sama dengan nah ini kita selesaikan 1,4 dibagi 1,3 dikalikan setengah sama dengan sinus sudut berapa derajat baik, kalkulator uh, akar dua. oh ini oh itu dia ini bagi, dalam kurung 4 bagi tiga. kurung tutup akar bagi 1, dua, satu tiga 2 dibagi hai, Nilainya akan lebih besar Oh iya kan masih dikali dua, setengah. dua, Kali dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, 32,03 derajat sinnya sama warnanya nggak enak. DM tambah 60 derajat dibagi 2 sama dengan 32,03 derajat. Nah, DM sama dengan dua kali ini kan kurang kurang 60. Nah, hasilnya sudah bisa diduga tuh. Ini 64,06. Berarti 4,06 derajat. Sep